Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bang Epen Slot, ya guys ya. Dan di sini kita mau bermain di kakek laknat, yaitu di Cat of Olympus, ya guys ya. Yaitu dengan bermodalkan 20.000 saja, di sini gue langsung saja bermain di... BO tercinta gua dan BO yang sangat terbaiklah menurut gua karena di Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji ya guys ya. Seperti BO BO yang lain <laughs> yang enggak ya. Tapi Mas, tapi gua juga pernah sih. Gua juga pernah di BO lain juga enggak dikasih dan enggak diblokir, cok malah nakun gua ngehe emang. Di sini gua modal 20.000, gua langsung bermain di of olympus yaitu bermain di rupiah 138 ya guys ya. Buat kalian semua jangan lupa untuk selalu support saya dengan bantu klik tombol like, share dan di comment subscribe juga. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya guys ya. Wah. ini Modal tinggal 2.000. Genting. Modal tinggal 2.000 guys ya modal tinggal 2000 ribu, modal tinggal dua ini sekali, tapi dikasih panjang anjing. langsung dikasih free spin. yo om pun rupiah satu memang gacor sekali ya guys ya. oke kita langsung kembali ke game guys. kita lihat free spin pertama yang dikasih rupiah satu apakah dikasih jp jp di sini ya guys ya? belum dikasih ya. Ayo us, ayo us, ayo us. Cincinnya pecah, biru diamondnya turunkan buat kalian semua jangan lupa kopi sama udutnya ya guys ya. Karena ini gua bikin konten sambil ngopi sama udut juga ya guys ya. Buat yang nggak mau ngopi jangan lupa susu gantungnya ya. Dan ini malam minggu ya malam minggu. Wah Ini siapa tahu kita modal dua ribu. Cok gua cok. dikasih berapa ini dikasih berapa connect biru diamond atau ungu pecah kuning anjing kuningnya kurang satu ngepet apa-apa di kita dikasih Mega ya guys ya sudah dikasih Mega masih ada lima spin lagi buat kalian semua yang mau ingin coba pola dari saya coba langsung ikutin ya guys ya karena di sini gua nggak pakai lama karena ini malam minggu gua mau keluar cabur sama temen-temen gue ya ya. jadi 85.000 cuman modal 20000 ya guys ya tapi gua belum puas guys di sini sampai sini gua belum puas ya ini sambil menunggu temen gua karena gua mau janji keluar sama temen gua ya kita tunggu aja temen gua ini dari mana ambil noco noco sebentar guys, gua mengkonsen ke ya. dulu ya guys ya. Di promonya tetap promo ya guys ya. Langsung saja ikuti di rubi 13. Terus tahu saya di rubi satu ada promo turnamen ya guys ya. Ada promo turnamen buat kalian semua. Kesebelitan keren ya. Guys, jangan panik cok. Karena udah jadi gitu loh, kan udah jadi ya? Kan udah turun positif, Dia turun positif. Kenapa jaringan babi tuh positif? Hijau turun tuh positif, udah. Hmm. kuning, kuning positif. Oke, kena. Gak mau dipetir Usman, petir lah Usman tuh. Usman, Usman mau dipetir sama Usman biru zaman positif kena petir kali 10 cuy. Ini jaringan gua kenapa guys? Jaringan gua guys. Kuningnya oke okay. apalagi nih ngen. Ih. Jam pasir sampai dulu itu kan dapat jam pasir ya kan. Oh, kena kali 10. cincinnya pecah nih. Ya. Juru diamond kurang dua, bisa turunin turun. Oke okay, kuningnya, oke okay, positif turun kuning. Lagi. Boy oh, meninggut, meninggoy guys, meninggoy guys, meninggoy ini guys ya, meninggoy guys. Dikasih JP di luar ya guys ya. Gua dikasih JP di luar guys. Tunggu apa lagi buat kalian semua Jangan lupa nyocol di rupiah 138 guys Gua cuma modal 20 ribu guys Ikutin pola-pola dari saya guys Dan selalu support saya Untuk selalu klik tombol like Comment, share, dan di subscribe ya guys ya Ya mungkin kali ini Gua akan withdraw aja ya guys ya Gua akan withdraw aja sekarang Karena gua ada janji sama temen-temen buat -temen keluar, keluar ya Jadi buat admin rupiah 138 Jangan lupa diproses untuk withdraw saya ya Oke semuanya terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum guys